Hey, mati, dia... hey, hey. Hey. Hey. takap takap mati dia Lari diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam, Situ diam, diam, Oke. Apa aku lari? Hah? Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. tunggu, tunggu. Udah Pak, Ben. Tuh ya, Pak Ben. Ini berapa nih? Nggak tahu, Pak. Demi Allah. Mana lagi? lagi? Mana lagi? Itu tuh sodo, Pak. Demi Allah. lagi. Omak Foto gambar ambil gambar dia. Ya, transaksi ibu bisa dimatikan. anak orang penjara ada dulu di penjara dia. Anak kali dia dimatikan ya. Bukan dibenarkan itu, Nak. Jangan kau bilang aku membenarkan. Marah. Marah aku nanti. Lo ngedidanya. Enggak no jinggal melawan. No jinggal lagi. Tentu dendam salanya, tentu anak dia dendamnya. Boleh juta Ke Padang. Ti ada cuwe. Ke Ponorujo, enggak temu di Bengkinang. Lagi apa, Nak? macun ya, dan itu,